Sabar, jadi jangan tampak kaya di awal-awal tapi tuanya sengsara, jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan, terima duit berapapun sisihkan, terima duit berapapun sisihkan, terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher ke atas. belajarlah segala macam investasi, orang-orang yang kaya itu uangnya kerja, bukan dia yang kerja, iya. jadi saya tidak akan pernah bangun ini, saya tidak pernah punya mobil Rolls Royce, tidak pernah punya hal-hal yang ini mau keliling dunia, enggak, sebelum passive income saya cukup untuk membiayain, jadi, sabar, sabar, dan disiplin. Sadis, sadis, sadis, sadis. sadis.